MINASAN ON PAWA SEKIDO SHELERU YOKOSO ANJAY MINASAN KOKENI DESHUTA KOKENI DESHUTA KOKENI DESHUTA Nah untuk di video kali ini seperti biasa Game, game lagi, game lagi ya. Okay. Gak apa, -apa. gak ada ide. Walaupun nah. <laughs> game-nya gak punya, gak apa. Gak apa. Kita sistem. Iya Biasalah. kita tetap bisa ketawa. Yeah. <laughs> Oke, okay. Minasang, langsung aja. Kali ini game-nya adalah berhubungan dengan botol. Tidak ya, manis manisnya. Gitu ya, nanti kita akan pastikan udah pernah dengar Flipping Battle Challenge ya oh, iya. Flipping Battle Challenge Coba Oke okay. Nah itu tuh kayak uh, Challenge yang tuh nanti uh, Berdiriin botol Oh, berdiriin botol lah Kayak gini ya Kayak gini nih Baunya diberdiriin botol okay. Nah, seperti itu ya, ya Seperti itulah Nah, nah, nah gini nah, ya Nanti tuh kita dikasih waktu 10 menit Nanti siapa yang paling banyak yang bisa beli botol kayak tadi. Tapi itu satu mininya itu satu min dalam waktu 1 botol. Satu kali kesempatan ya bisa ganti-ganti ganti Kalau aman oh, oh, nanti, nanti. Nanti kan ya bapak ada dua bapak namanya Doron dan nanti, dua, nanti, nanti yang pertama satu satu botol. Satu botol, dua botol. Nah, terus yang kedua tuh dua botol. Itu benar dua botol. kita gitu, Nah nanti ada seperti biasa ya Punis. ada punishment hukumannya iya. kalau biasanya pantisnya berbeda dengan tepung Ketika, kalau kita uh. udah, kan udah panas sekali ya, nah, kan, nah, berjaman, begini, kan kan ini ya. begini kan nanti kurang-kurang ya. jauh Gitu ya nanti kita lihat nanti Parismenya yang nanti Seperti apa. Seperti apa Jangan lupa Nonton terus nah, Sampai selesai Tapi sebelum nonton Jangan lupa Untuk subscribe, subscribe. Like Dan share, share. Oke okay. Masuk saja Kita ke Berumainannya Oke okay, Oke kita bikin informasi yang enggak berbeda nih dari tadi soalnya Tidak, ya, Salah betul. satu dengan kamu ya, ya iya. <laughs> <laughs> Dengan kamu spesial spesial <laughs> nanti special <laughs> <laughs> <laughs> <Masalahnya> dengan spesial the Iya si si ya oke bintang kita kali ini loh ini salah bernama kita, bernama kita. Yeah. Gitu. Nah, itu, ya gitu dan itu nah ini ya. Yang mana? Oke join di sana yang pertama masih okay. okay. oke waktunya timer timer tiga dua satu bisa bisa dong bisa Aku satu. Aku satu. Satu. Oh, hahaha, kan dapat Tapi nanti kan, nanti kan. Okay. Jadi ini aku dulu nih. Aku Enggak, Udah main lagi. dapat juga sih. Dia nggak bisa, bisa, bisa. jadi Mas Dewan udah ikut lagi Oke, lagi, aku juga lagi, <laughs> <gifat> Oke, okay. jadi kita-kita kita yang kedua itu kita. Nah, kita... Nah, tak, nah. langsung. Ya. Bukan aku yang nyontoi, Ya, Oke. Di mana? Satu, dua, tiga. Cuma. <kosik> yeah. <kosik> yeah. Oh, ayo menemani aku oh, aku ya. bisa ya, semuanya aku bisa aku bisa aku bisa aku bisa, aku bisa, aku bisa. satu satu kamu udah dua bisa ini <tuk> bisa semua ih 30 detik lagi anjir Yo, yuk, lemas. Satu, dua, tiga. Hah! Hah! Hah! and <laughs> <rires> Oke. <noise> Oke okay. okay, Jadi tinggal hukumannya. ya Aduh. Hukumannya Kaya main yang lain gitu kan. hukumannya tuh? Ini enggak main beneran oh, enggak main ini. Hukumannya yeah. tuh setiap yang kalah tuh ah, harus nelpon satu kontak cewek yang ada di HP-nya. Ini dari HP-nya. Sabar Santi, ya. Ngimbang, Mbak. Aduh, emang enggak nggak nyata izin kan tadi kan aja? aja? jadi tapi ya aja udah udah kalian nah yuk yang pertama mas pertama jatin Hmm. di dalam speaker ya, di speaker ya. Online, ya? Okay. <laughs> yeah, yeah. online ya. kita, kita ya. Di dalam speaker Bro. <laughs> <laughs> Calling. Tapi tadi online dia. Ya. Anjir di Anjir, para bay di sini, cek dong. Ya, iya iya. Lagi lagi ya. Ganti. ya lagi apa -apa. lagi ya. Ganti, coba ganti. lagi enggak apa-apa, ya. juga -apa. enggak Coba lagi. Ya. Eh dia typing. Iya punya kuota chat aja. Wah, wow. ganti, uh, ya? ganti yang lain. siapa ya? Siapa ganti, ya? Siapa ganti yang ya? lain. ya? Ganti deh. yang lain. ganti ya, oh, ya, nah, <coughs> ya. nah, <speaker coughs> Halo, Dek. They, they, hello, they, how ngomong gua kok gua belum gua gua gua Dih. Aku tak ngomong ya, dek. Ya, aku mau ngomong ya, dek. Aku itu jujur, dek. Ya, Tapi, aku mau jujur jadi <tuk> tapi gue, kau jenis jangan marah <tuk> eh, aku main ngomong sesuatu karung kak <tuk> ini kamu tahu nggak? Kamu ngerasa nggak selama ini aku perhatian selama kamu tuh kenapa? Beneran, loh, no? dijawab dulu, noh. Eh, jangan ketawa ini, serius loh, Dek. ngomong ya kamu mau nggak jadi sama aku gimana jawab gimana gimana gimana jawabanmu tak tunggu lo ini aku serius lo ini kok udah bulanannya nih dik ah kok kepencetnya sapi terkoy di aduh sialan ditolak guys sorry ya cip, aku <tuk> <tuk> <tuk> mau bu YouTube. Lah kamu belum jawab apa deh? mau oh, berlanjut dia, Coba ya? Coba jawab sih. <tuk> Anjir aku salah, Daniel pun karangan mati. <tuk> Salam, <tik Melbourne> ah, <pause> <desa>, <smart> Ya wes ya, ya wes ya, ah, e Oke makasih ya dek Muah Kuncok, ya ayo ayo cepat cepat cepat pro kok gak mengajar ada pro player limit lu sejauh yaa yang pertama <sang> mau berdiri. berdiri Oke, goset udah cukup, Bu. aku memang ngomong penting banget, sih, Mbak. melek, sih, udah bubuk. Bu. Cuma nggak cukup, Bu. Ya, udah omongan juga mungkin. Goset dong, tenang aku, gak ngomong masuk suatu. Goset aku mau ngomong sesuatu penting masalahnya abad sumpah dek <tuh> kurang ngomongan ku terus mulai Ya, anu yuk aku mau Um, tapi ojo nih, suh ya. Iya, iya, iya, iya, iya, yo, yo. masuk sadar tuh, mau hmm. yo. Karo asik, ngono kok gak sadar kan? nyatuhin perasaan eh nggak jadi bagar gue ya? orah ya sama sopoh ya eh? orangnya orangnya aku gak kok oh, apa ya ah Bum, nombor, orang turu eh orang turu iya, belum nah, aku eh aku kita ah, belum London, main oh, oh, balik Rene? oh wos, mau cari Rene balik kok ya oh, Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, soal, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, belum hai, jadi hai, hai, hai, hai, jujur aja, apa-apa? tak anakku aku piye bebas eh, ngerti apa yang aku iya, iya, iya, iya, Youtube, sumpah <tik> aku <Kami lalu> Youtube <tik> <tik> <Kami> untuk <lalu YouTube. tik> channel aku, sumpah masalahnya untuk tontonan Yo, besok lah tapi aku beneran sayang Rokolo, percaya aku itu, rasa percaya aku sih? besok ya, Rumahmu mana, dek? ya, ya Guyon, Mbak Guyon. Eh, jadi itu tadi ya apa akhir dari game-nya. Game dan pandemi Mas Dewan sama si Guyon adalah Ima ini. <tun> <tun> <tun> dan, <tun> dan punya Sensor banget itu. Enggak gak editor ini langsung di upload gitu oke jadi terdari bentar tapi yang mau dibunuh malah dia santian aja kalau santian dari tadi kita tahu besok masih ada konten lagi oke kita siapin yang khusus biar dia kalah gitu ya kita besok pakai mirbus tidak akan pada dia malah kalah gitu mirbus mikir rencana busuk oke kita lihat videonya Game buat kalo tadi ya, gua ya. ya. yang punya kritik atau saran buat sebagian mau bikin konten apa gitu, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Pokoknya tuh kalian tuh minta apa gitu, hmm. nah, challenge saran apa kayak tantangan apa kayak gitu, hmm. tulis aja, pasti hmm. dilakuin sama wali Entar langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, Boleh Boleh Boleh langsung, Oke, jadi saya ingetin sini lagi bagi minas yang belum subscribe untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk like dan share. Oke, dan kita akan ketemu lagi pada hari Kamis dan juga hari Sabtu, 6 sore, hanya di Kisek Channel. Dan selalu, sing